Kita pengen tahu betul tahu enggak kita harapkan bagus ya, kalau iya. bagus kita tanam, kalau tak bagus ya kita lupakan. Wah, kuning sih ininya, warna sih ini. sampai hancur di tengahnya iya, Pak. Iya, iya. sama hoci para caula iya yeah. nah ini, oke, nah ini, ini udah perform, kalau kita lihat, kita harusnya, oh. kalau kita lihat ini sih sebagai durian ya, Perm. udah perform, close, ada bijinya, udah, ada, ada, ada, ada, ada, ada satu ada. lagi coba tapi tebal. ada ada ada ya ada, ada. ya udah coba kita kita makan silakan bapak, bapak makan satu bapak. saya makan satu bapak makan satu ya ya coba ini kita makan nih rasanya oh, bagaimana saya mau foto dulu si tembaga hmm Hmm. boleh mambut, ada pahitnya enak sih enak. sama juara satu kemarin kan mana? kerawang hampir sama hampir nenekan sama sama Jual juara satu kerawang kemarin, kemarin ya. Hmm. Hmm. Boleh Lembut Ada pahitnya Enak sih Enak. Kalo sama juara satu kemarin Nah, mana Kalau lewat Kalo lewat <laughs> saya dapat kan saya makan dua kali Saya makan dapat pokoknya yang bagus Nah kemana supang aja gini WA saya buka lah